terus kita buka di bagian ini, tek depan colokan charger itu. Jangan lupa dilepas colokannya dulu ya. Setelah terlepas colokan, di sini ada sekrup sekitar ada enam sekrup ya. 1 2 3 4 lima enam ada enam skrup yang ini sambung sama yang depan depan sini yang skrup ini nyambung sama dek sampingnya mari kita lepas skrup bagian depan sini ada empat kecil-kecil ya skrupnya ya ada empat kecil terus dua besar. Dua besar itu pakai depan sini Sambung sama bagian itu Nah, ada empat titik. Ayo nah, ya. kita simak bagian ini sulit pakai open open mit saya pakai pisau ada empat jangan sampai hilang ini ada empat ya empat bagian yang bagian ini sudah kita buka bagian bawah ini sudah kita buka Nanti barengan sekali ya sama yang depan. Kita buka ya bagian bawah dulu Nah, kita lepas ya bagian ya, bawah sini sama depan sini. Di sini ada kuncian ya. Ya, diperhatikan pelan-pelan saja. Didorong ke dalam. Bagian bawah ini ada kuncian juga sebelah sini ya. Kanan kiri ada kuncian ya. tulang ini kita lepas ini bagian samping ini karena nanti ini mundur kita tarik mundur yang ini dilepas Kita mundur Juga satu satu ya kanan kanan dulu bisa kiri juga dulu bisa di bagian bawah sini ada ganjal ini diangkat yang bagian ini jangan ini, nah sampai kunyit itu keluar kan, baru ditarik bawah, oh, ditarik hmm. dua-duanya ya, yang satunya juga harus dibuka, kalau enggak, kalau salah satu belum dibuka, belum nggak bisa ditarik ke belakang, salah satunya dua-duanya harus kebuka dulu, baru kita tarik. Ini pertukarnya. Lalu kita bongkar yang bagian casing sebelah kanan kiri. Kalau casing kanan kiri ini dilepasnya satu panel ya. Ini semua itu dilepas bareng-bareng. Kita lepas ini bautnya dulu ada tiga, bagian sandaran atau pegangan itu nah setelah kita lepas bagian sandaran ini ini gak perlu dilepas ya ini soalnya ganteng Mau melepas ini susah, karena apa? Di dalam sana ada sekrupnya bagian ini. seandainya kamu paksa, nanti pecah, daripada pecah. Buka panel ini semua. Ini tinggal narik ke belakang. Tapi di sini ada sekrup ya. Ada baut di sini. Ada dua bagian belakang atasnya. Plat. maaf ngobrol. Nah, itu ada dua ini. Sama itu. bagian mana saja yang harus dilepas sekrup-sekrupnya yaitu bagian bawah sini satu dua terus di dalam sini juga ada tuh di dalam situ nah, kelihatan kan gini sama sebagian sebelah kanan juga sama seperti ini terus bagian belakang totalnya ada bautnya itu ada 4 skrupnya ada 2 Ini ada soket lampu, ada dua dilepas. Nah, ini menambahkan. nah ini penampakan n9 pro kondisi tidak memakai casing ya seperti ini penampakannya ini posisi baterai ada enam biji ya satu dua tiga empat lima 6. Ada 6 biji SLA 12 volt 20 AHA Itu bagian belakang bagian controller Kita lihat bagian controller Nah ini bagian controller Ini kenapa saya kasih plastik karena di bagian baut sini, itu ada rembesan air. Ini bekas rembesan airnya. Ini ada bekas rembesan air. mcp nya kondisi off ya, kontrol lalu Ini tampilan di dek belakang ya. Yang kepingin buka bagian lampu mau modifikasi LEDnya juga bisa sih. Ini gampang kok, tinggal buka sekrup-sekrupnya ini aja. Mudah sekali nih untuk di modifikasi perlampuannya bisa meskipun yang di depan juga sama yang di depan juga sama seperti ini loh seperti ini LED 12V 3-9W sama 3,2W cara pemasangannya dari belakang